Hasan bin Abil Hasan al Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Beliau adalah anak dari seorang budak yang ditangkap di wilayah Ma'isan, kemudian menjadi pembantu dan juru tulis Nabi Muhammad saw bernama Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di kota Basrah, Irak, ia biasa bertemu dengan banyak sahabat Nabi. Antara lain, seperti yang dikatakan orang dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar. Hasan, yang biasa dipanggil dengan Hasan Basri, tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka di zamannya. Ia masyhur karena kesalehan yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas orang-orang yang berfoya-foya pada awalnya Hasan al-basri adalah seorang pedagang batu permata karena itu ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium wilayah Kekaisaran Romawi karena itu ia juga berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar dalam sebuah peristiwa ketika bepergian ke Bizantium Romawi Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat. Si Menteri mengajak Hasan. Terserah padamu, jawab Hasan. Kemanapun aku menurut. Kemudian si Menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya Hasan pun melakukan hal yang sama Setelah itu berangkatlah mereka menuju padang pasir Sesampainya di tempat tujuan Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium Diikat dengan tali sutra Dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah Hasan berdiri di jauhan Tak berselang lama kemudian muncul sepasukan tentara perkasa Dengan perlengkapan perang yang lengkap mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi. Setelah itu muncul para filosof dan cendekiawan, para insinyur yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, juga menggumamkan beberapa patah kata kemudian berlalu pergi dari tempat itu. Datang lagi 300 orang tua yang arif dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu lalu menggumamkan beberapa patah kata lagi kemudian pergi berlalu akhirnya datang juga lebih dari 200 orang perawan perempuan cantik-cantik masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas perak dan batu permata mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata kemudian pergi meninggalkannya Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri apakah artinya semua itu ketika kami meninggalkan tempat itu Hasan meneruskan kisahnya aku bertanya kepada si perdana menteri beliau menjawab bahwa dahulu kaisar mempunyai seorang putra yang tampan menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perkasaan Kaisar sangat sayang kepada putranya itu. Tanpa diduga tiba-tiba si pemuda putra kaisar ini jatuh sakit parah. Semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya si pemuda putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Yang pertama, sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Setelah berucap seperti itu, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian, giliran para filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, "Malah petaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat." Karena semua filsuf di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya. Kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini setelah berucap demikian para filosof dan cendekiawan itu pun pergi dari tempat itu selanjutnya orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata Wahai Putra mahkota seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan orang-orang tua Niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini tapi malah petaka yang ditimpakan kepadamu datang dari dia yang sedikit pun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah setelah kata-kata itu pun mereka pun berlalu kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri mengelilingi tenda itu dan berkata wahai putra kaisar seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini namun malapetaka ini ditimpakan oleh dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan setelah kata-kata itu, mereka ucapkan, "Mereka pun meninggalkan tempat itu." Terakhir sekali, kaisar beserta keluarga juga perdana menteri tampil masuk ke dalam tenda itu dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati, Ayahanda! Wahai buah hati, Ayahanda! Apakah yang bisa dilakukan oleh Ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filosof, dan cendikiawan." Para pawang dan penasehat dan darah-darah cantik yang jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga, ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh dia yang tidak bisa dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan. Pengawal harta benda dan barang-barang berharga ini Semoga engkau mendapat kesejahteraan Selamat tinggal sampai tahun yang akan datang Kata-kata ini diucapkan Sang Kaisar Kemudian ia berlalu dari tempat itu Kisah cerita si menteri ini menggugah hati Hasan Al-Basri Ia tidak bisa melawan dorongan hatinya Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya Sesampainya di kota Basrah ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tak bisa ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Wallahu a'lam biswab, semoga kisah ini bermanfaat.